Semangat, capek, rapat Dan kita makan telur pas Screenshot Like comment Pablo Fanka dah juga ke objek wisata selanjutnya yaitu air terjun sada. Sahang kita lama sekali. Ambil belacan, garam cabai kecil. Kita ngelempah, kita ngelempah-lempah darat, pujoklah hidat. Medan yang seperti ini yang seksi sekali, karena hujan dari pagi kakak. Iya. Tadi kita hampir hampir batal kakak ya. Yeah. Jadi oleh-oleh, karena hujan dari paginya, eh, dari semalam hujan Jadi ya, mungkin jalan Tolong disuka, jalan ya, Jalan uh, jalannya sangat seksi ini hmm. Tuh, ada yang sampai turun kaki Eh, turun kaki, turun dari motor Aku turun aja ya nah. Ada mobil di depan kakak Buduh kakak, turun aja kakak. Selamat kakak, silakan kakak. Kita melewati jalan kelitak. <laughs> kejuangan, Seperadik jalan ini, nggak jadi belok luar biasa luar biasa biar sahang kita, sahang lama sekali kak keren keren ekstrem keren keren keren keren keren keren keren keren keren ya. keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren dari touring double, kemana kakak kita menaiki gunung? Saat ini kita menuju ke air, air terjun Sadap. rekan sudah pada kumpul semua. Cuma Kak Erwin, di mana kamu? Halo kakak, aduh, ekstrim kakak. Halo kakak, hai kakak, Kak Erwin. Kan kan Kurang di rumah, lame. senang, Alam, tidak, Alam butuh tidak butuh sampahmu. sampahmu. Jadi buat Spradi yang kebetulan atau oh, sengaja keterjun sadap dan membawa makanan, jangan lupa untuk jaga kebersihan Sampai Kalau ada bawa sampah tolong dibawa kembali Kembali ya. mana? Kembali, kembali ke alamnya lah Ke <laughs> rumahmu <laughs> Jadi buat anda sekali lagi Jangan lupa ya Kalau bawa makanan yang ada bungkusan Bagi saya Ya bungkusnya saja ya kakak ya. Atau kemasan Lepas ya kakak ya. <laughs> <laughs> uh -huh. Jangan lupa Untuk diangkut Diangkut Diangkut <laughs> Bagaimana? apa sih missing bener sih, <laughs> Lepot. orang lagi jalan di depan menghalangi. Aduh, jangan lupa ya berkunjung ke Air Terjun Sadap apabila anda sedang berada di Bangka Tengah. Dengerin tuh. dari sini juga udah kedenger tuh. Gemuruh, gemuruh. Apaan? Gemuruh air. Iya, yang ngomong tadi siapa? 50 itu suara hujan ya. Dia protes karena Aduh. Ke sini, medannya udah. Pertama jalannya itu udah bagus. Jadi nggak. Enggak ya, ekstrim-ekstrim banget. <tuh> mohon ya jangan di depan ya. Kakak ya gitu. hati jangan sampai tegurut ya. <tuh> bahasa mana tegurut? iklan itu kakak. apa? jangan sampai tegurut. tegurut, tegurut, tegurut. kan? kakak guru bahasa Indonesia kakak kak, ya. <tuh>. yang punya channel Cikar... apa ya? Barak, Cikar Permata. Cikar. <laughs> Cikar Permata ya. Cikar Permata. Jangan oh, lupa oh, di... Screenshot! Subscribe. Ini loh orangnya. Tuh, tuh tuh, tuh, tuh. Hai, Comen, Yang punya channel... Gaby... saya ya. Gaby cute ya. Jangan lupa dong. Gaby apaan? Pak Erwin, Pak Lukman. <laughs> ya, semua deh. Nah, iya, semua pokoknya. Ya, jangan pakai absen. apa ya. Apaan? Like dan... Sari, <laughs> Nama channelnya? Oh, udah banyak video. Video banyak sih, gak pernah promosi tapi coba nonton gitu. <laughs> Ada yang mau promo nggak? Jangan lupa. Sudah <laughs> oh, mau Itu dagangan ya. Boleh, kita buka lapak aja sekalian di sini. Tuh, Medannya cukup menanjak tapi udah udah udah udah udah udah udah udah cukup, rapi. cukup ada yang penasaran itu suara apa kita intip dulu sebentar yuk aduh tuh dari sini airnya tuh yang uh, menyeluncur uh bawah ini memang itu koloman juga bang firman bang gimana? agak pucat masih.. masih sehat? salat bandal hehehe bang firman sehat? alhamdulillah Ya. napasnya diatur ya siap cegu kondisi perut aman? aman sip cukup ah. sip kuas kuas kuas hehehe dan kita ada ini gazebo untuk peristiratan bagi pengunjung kita katanya toko atas toko atas lagi? untuk naik ke puncaknya eh, terjun. air terjun mata air sadap kita kira-kira berapa, eh berapa, langkah? berapa langkah, berapa meter kali? Meter. tadi di disini disebutkan 200 meter nah, dari ini. parkiran menuju side nih, sekitar 200 meter kalau ke puncak? mungkin lebih, lebih cuman ya boleh dilihat kalau mau ke atas, yuk, ya, udah sampai sini nanggung ya, lanjut, atas lagi, oh, ya, terakhir ibu kan, kita Jadi, lanjut, ya, ya. Nah, ayo ayo ayo ayo, ya. semangat semangat semangat semangat, nah, ya, Alumni lima jang pasti pasti kuat, <tuk. tuk>. Alumni lima jang <tuk>. alun Alumni jereng, ayo semangat. Semangat. Semangat. Antamira. Coba lihat ini apa bekalan beliau ini. Aduh. Ini adalah, oh iya, bekal. Bekal ya. Iya, nanti Bawa karena bah, jangan lupa kakaknya sampahnya, apa kakak. Apanya? Oh iya, tetap uh -huh. sampah. Makanya kita bawa kantong plastik biar sampahnya bisa kita bawa pulang lagi. Mohon jadi tunjuk isinya. Kita nggak dapat endros dari itu. Semangat. Semangat. Semangat, Jess. Siapa? Hey, lu siapa? Hai, <laughs> hai, masih lanjut perjalanan perjalanan menuju menuju ke atas air Terjun Air hai, Mata, air hai, hai, di kawasan kaki hai, ya, hai, di kawasan sedikit tuh, Ayo, airnya jadi bila anda ataupun kalian yang udah sampai di air terjun ini ada kawasan yang memang tidak boleh digunakan untuk mandi terutama ini ya Kita lihat kita ada tulisan ada wang lambu di dilarang mandi di sini. Jadi wilayah sini yang ada pagar kawat berdiri ini gak boleh dipakai untuk mandi. Jadi buat kalian, takut anda semuanya kebetulan datang sini atau sengaja datang sini dan tidak ingin mandi, disarankan ke mandi yang berada di bawah tadi. Kan. Sudah sampai di atas ini Waktunya istirahat sejenak Dan mengisi... <laughs> Nih ada kue Jadi kamu kan biasanya suka menghabiskan kue-kue Oh iya yeah. Kali ini hanya doa Supaya kamu Oke. Okay? Betul Dan para anggota Bagi <laughs> Membuka bekal masing-masing halo pak wah ini amunisinya kopi nih kopi kita kopi asik jangan kopi ditunjukin dulu. pak mereknya jangan ditunjukin pak <tuk> <tuk> bang iya lagi ngapain bang mau nyiapkan api kompor api kompor nah, sementara airnya belum ada airnya banyak tuh bang airnya banyak tuh bang nggak makan bang udah hmm itu yang dibawa lagi makan dong, doh sampai lupa sama yang belakang, lupakan, ya. Boleh ditanya itu, yang ini aja lah, nggak oh, usah lah, tahu, dia ya, makan mie. Hmm. Kakak gimana kakak? Halo semangat capek lapar, kita makan telur. Telur. Telur ya telur. Nah, gitu ya. Kita dibagi nggak? Ada dua, kita bagi dua aja ya. Nah enggak okay. kurang dua eh telur, kurang satu ini telur mata sapi tapi saya bingung juga loh sapinya tapi mana? Telur. ini telur ayam hmm. tapi kok dibilang telur sapi eh <laughs> <Tuh>, telur mata sapi telur sapi tuh kayaknya semuanya lagi <tuh> pada... telur ratus. ya bukan telur, telur ya kak ya oh, <tuh tuh> telur beda ya dengan telur telur <tuh, tuh>, deh kita nggak makan? nunggu kompor nepeng nggak kak ya? nepeng mereka ya kan makan lauk, lempah darat, lempah darat, lempah darat, bangka asli, sungguhlah nyaman, sungguhlah nyaman makan di... Yumi kita pulang arilah petang Kurang di rumah kurang di rumah nunggu lame hatilah senang hati senang gawe waktu Pradi sude. kita sudah <laughs> kita sudah Kita sudah selesai Bermanja-manja di air terjun sadap, sadap. kita lanjut menuju uh, objek yang makan lain. Makan siang, Tujuan selanjutnya makan siang yang terlampau sore, uh -huh. di air terjun sadap, terasa sedap. Oh gitu, mantap. Ya. Nih, ngomong-ngomong lanjut kemana nih? Katanya mau cari duren, Duren, ya. bukan duda keren kan? Bukan, tapi di sini juga ada Duren ah, yang bisa jalan. Begitu. Oh <laughs> Wah, gimana perasaannya? Senang banget, apalagi sekarang ini kita mau pergi ke kekak Duren. Kekak Duren. Kampung Blimbing. Kampung Blimbing. Kira-kira jauh nggak? Tanya Abang ini. Kampung Blimbing. Uh, informasi yang kita dapatkan dari sebuah narasumber, sebuah sumber di uh -huh. uh, tempatan itu untuk uh, panen duren duren lokal tahun ini di sekitar Bangka Tengah itu mm -hmm. di, desa, di desa Blimbing di kampung Blimbingnya itu uh, malah dibilang kurang kurang banyak maksudnya ti, tidak sebanyak tonton sebelumnya tapi ada kan tapi ada tapi kira-kira uh, dari sumber tadi eh? bilang jika kalau ingin uh, jika ingin mencari uh, buah duren mm -hmm. duren panen gitu kan uh, dibilang kita ke ini ke kampung Panang dusun Panang oh jadi tujuannya ke kampung Panang nih Iya, dusun Panang ke kampung Blimbing ya uh, kampung Blimbing mungkin kita masuk tapi kita mungkin cuma lewat oh gitu, gitu. atau mungkin tinggalah sebentar ke rumah kenalan di sana kan oke okay, okay. gitu nanti ya mudah-mudahan bisa dapat duran ya Amin. <laughs> jadi buat seperadik pantengin terus perjalanan kita hari ini hanya ada di Pabrik Bersama tim touring Bubble. Kakak mau kemana Turun. turun. Ya, kita pak segitunya. Hmm, gitu ya. Turun oh, iya. Semangat semangat. kita turun. Let's go. Mantap keren. Keren keren keren keren keren. Pak Dikri, mana jalan tembus, -tembus? Hmm? jalan tembus ke tepus? Dan jalan tembus ke tepus. Jalan tembus ke tepus. Siap. Terus. Siap Pak belum, kita setelah kita gitu. turun Durun time